Doa Santo Mikael Malaikat Agung Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin Santo Mikael Malaikat Agung Belalah kami dalam pertempuran melawan kejahatan dan tipu daya setan Jadilah pelindung kami terhadap kebencian dan jerat setan Dengan rendah hati kami mohon Semoga Allah menaklukannya dan engkau, O Panglima Bala Tentara Surgawi Dengan kuasa ilahi Usirlah kembali ke neraka, setan, dan roh jahat lainnya Yang berkeliaran di seluruh dunia Yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu